dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik terbaru terupdate seputar idola kesayangan kita ke kabar pertama para sahabat ada unggah spesial banget dari Rizky Bilar baru saja mengunggah sebuah postingan yang diunggah oleh Bang Derry para sahabat, ya ketika di lokasi syuting tentunya Rizky Bilar lagi naik motor nih persahabat, ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan lupa tadi gua rata-tata tak kata Bang Bilar aduh cute banget nih persahabat ya, tentunya membuat kita semakin bahagia aja melihat tingkah laku dari Rizky Bilar yang mana postingan tersebut juga telah diunggah kembali oleh akan Leslar update persahabat ya, yang mana sebuah kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Beging-beging yu, pucuma beging, apes lar lar katanya ya, aduh luar biasa juga nih, capsuit yang selalu cute dari Leslar update para sahabat ya, harap maklum katanya efek gagal siataturahmi, sabar ya, ngap ditunda dulu, aduh, <gülüyor> ini cute banget para sahabat, ya, tentunya mudah-mudahan selalu merikin kebahagiaan terus untuk kita semua para fans dan kita dukung dan kita support terus untuk Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga sebuah yang spesial banget ya di channel youtube nya bang bilar sudah di up video terbaru yang mana ini cute banget sang pangeran bintaro lagi menjemput sang putri persahabat ya luar biasa di channel tersebut tentunya banyak sekali membuat kita semakin ketawa bahagia oleh tingkah laku mereka berdua para ya, apalagi tentunya kita lihat mereka lagi naik Dani, aduh luar biasa kekiutan, kemesraan dari Leslie Dilan selalu membuat kita semakin bangga dan bahagia doakan yang terbaik mudah-mudahan rangkaan mereka selalu diberikan kelancaran Selanjutnya kita lihat juga sebuah spesial dari gasnya Rizky Bilar Menginfokan juga untuk kita semua para fans ya Harus nonton video di channel YouTube-nya nih Abang Bilar Kita gaskan persampan ya Kompak terus, dukung terus karya-karya dari idola kesayangan kita Ada kalimat caption yang dituliskan juga dalam postingan tersebut Yuk nonton dulu Yang nonton mudah-mudahan masuk surga, Asal kalian tentunya taat beribadah dan menjauhkan diri untuk berbuat dosa. Itu ajakan Rizky Bilar, Sahabat, Ya, untuk menonton video di channel YouTube-nya, kita dukung terus karya-karya idola kita. Mudah-mudahan tentunya kita selalu kompak, selalu solid, mendoakan mendukung dan mensupport Lesti dan Bilar. Berikutnya kita lihat juga sebuah nge-special banget nih dari Kak Nova. Akhirnya, Kak Nova mendapatkan rambutan yang selama ini... Tentunya diidamkan persahabat Ya ada sebuah nama Yang di -take nya yaitu Lesti Kejora sang adik ipar Yang ingin rambutan persahabatnya akhirnya tentunya ketemu juga Di rambutan dikirim dari Medan Dari mertuanya Kanova Persahabat ya luar biasa Tentunya memang calon Kakak ipar ini selalu Ingin membahagiakan sang adik iparnya kiparnya Ini salah satu bukti bahwa keluarga Rizky Billar sangat sayang terhadap Dedek Lesti Kejora. Ke kabar selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Mama Reddy, para sahabat yang repost kembali unggahan dari Cuih ada score Lestal lovers 24 ada sebuah postingan tentunya Show, Lesti dan Rizky Billar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Twin Les Lovers 24 Happy Anniversary satu Tahun Kesayangan Masya Allah dan Begitu luar biasa perjalanan cinta kalian Luar biasa persahabat Yang membuat kita semakin bahagia Dan harum melihatnya Bahwa tak disangka tentunya Sudah satu tahun anniversary Mudah-mudahan selalu langgeng Dan selalu bahagia ada kalimat caption yang dituliskan oleh Mama Redi, persahabatnya ini adalah doa yang sangat tulus Di situ dikatakan, langgeng ya kalian, luar biasa, persahabat ya Doa dari sang Mama sungguh tulus untuk anaknya Mudah-mudahan diijabah doa baik Dan selalu tentunya memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Berikutnya, kita lihat juga persahabatan tersebut dengan komentar, Mas ya, Tentunya, komentar di postingan Abang Bilal ini luar biasa, membuat kita ketawa bahagia juga. Ada sebuah kalimat selamat hari Jumat dan semoga kita semua selalu dalam keberkahan Itu adalah caption yang dituliskan oleh Abang Bilar Ada komentar dari akun Leslar Nama anak kita Rod kedengeran Mengatakan harusnya entar malam dah ngemobol ya kak. Aduh sambil ketawa ngakak nih persahabat ya Gercep banget dari segi Bilar membalas nih tentunya Dengan balasan Batal hari ini bukan berarti batal untuk seterusnya Contoh kalimat Eh bro, gua batal ya ke rumah lu hari ini, besok aja gua ke rumah lu ya Tuh persahabat ya, itulah salah satu contoh dari Rizky Bilar Yang mana tentunya bukan batal hari ini Tetapi tentunya ini adalah sementara aja persahabat ya Mudah-mudahan saja tentunya secepatnya Lesti dan Rizky Bilar halal persahabat ya. Kita menunggu kejutan yang akan diberikan dari ideologi kesayangan kita dan kek kabar berikutnya juga persahabat kita lihat tentunya di unggahan Rizky Pilar. Dede itu kecura pun kerja berkomentar. Masahabat yang mengatakan, Masya Allah, Bismillah Allah, kasih yang terbaik, kata Dede LSD ya. Wow, luar biasa doakan saja, mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Kita hanya bisa mendukung